Gimana sih, ngajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini di sini saya akan membagikan preset-preset preset yang terbaru lagi, guys ya. okelah okay tanpa berlama-lama kita langsung aja sih, satu per satu presetnya ya. Yang ini mana?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 Oke lanjut ke versi yang keempat ya. Oke lanjut ke versi yang kelima ya. Oke lanjut ke presiden ke-6 ya. <SILENGALAN> Oke lanjut ke persedian ke-7 ya. Aldi <SILENGALAN> Oke, lanjut ke versi yang kedelapan. Oke, lanjut ke versi yang kesembilan, ya. Oke lanjut ke presiden yang ke-6 eh, ke-10 <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang ke-11 <SILENCIO>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 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-14 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-15 Oke lanjut ke preset yang ke-16 ya